Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di pagi menjelang siang ini tentunya yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga para ya ucapan selamat dari calon istri. Tentunya di DLSC kejora baru saja memposting sebuah postingan foto kebersamaan di Cianjur. Para sahabat ya terlihat keduanya sangat bahagia, senyuman mereka membuat kita semakin bangga kepada hubungan Lesti dan bilal. Dalam postingan tersebut, ada ucapan doa tulus dari dedek Les di pijara. Disitu tertuliskan dalam sebuah kalimat caption. Barakallah fi umrik orang baik, sehat panjang umur, tetap selalu jadi orang baik Rendah hati selalu peduli orang sekitar dan selalu sayang keluarga sok yang mau lihat papanya Leslar di slit aja ya Wow, kita lihat slide kedua ini adalah papanya Leslar, aduh luar biasa memang cute banget Foto zaman Bahwila Rizky Miller Tentunya dedek Lesti punya bersahabat ya Luar biasa kebanggaan mudah-mudahan hubungan Lesti Miller Kita doakan selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan untuk urusannya Kita doa terbaik untuk hubungan idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut tentunya banyak dibanjiri komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Lesti Bilarti mengatakan amin selamat hari menetas Papa Leslar selanjutnya komentar dari akun Instagram Leslar andeskan history mengatakan dalam kolom komentar ya slide kedua zaman zaman SMA aku Pdkt bu wow <laughs> tentunya banyak sekali komentar yang sangat merespon positif asal tadi ya. untuk postingan dedek Lesti mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti Miller kita masih menunggu perayaan kejutan yang akan diberikan oleh si cantik dedek Lesti untuk calon suaminya yang berulang tahun hari ini tetap pantengin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian silangkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.